Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lord Dimana pun kalian berada, selamat sore Menjelang malam hari ini Bersama Bang Mimin kembali hadir Para sahabatnya di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Pejoranda Rizky Milar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lezla tentunya Baiklah sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Lesti dan Rizki Billar. Kabar pertama persahabat ya. Kita keunggahan untuk Tabloid Nova Official. Di akun Instagram pribadi Tabloid Nova Official ini mengabarkan menginfokan soal Lesti enggak ya. Kupis kabar tak terurus usai menikah Rizky Billar tak pikirkan penampilan usai jadi kepala keluarga. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Tabloid Nova. Baru-baru ini penampilan Rizky Bilar jadi sorotan sebab ia yang biasanya segar kini lebih sering terlihat lelah Sampai-sampai beredar kabar kalau dirinya tak terurus Namun Bilar menampik kalau ia tak terurus usai menikah Ia pun mengaku sudah memiliki fokus yang lain Penasaran cerita selengkapnya? Sifleview persahabatnya kita lihat ke slide berikutnya Usai menikah dan hamil, Lesti Gejora tampil makin cantik dan terlihat fresh. Hal ini berbanding terbalik dengan Rizky pilar Coba lihat juga ke slide berikutnya. Mukanya Bilar itu kayak capek. Kenapa sih, Lesti segar banget kalau Bilar kayak kecapean? Ujar Irfan Hakim di YouTube The Hakim Story, persahabat ya. Wow, tentunya ini momen ketika di channel YouTube-nya Irfan, persahabat ya. Bilar tak menampiknya, ia mengaku penampilannya memang berubah Sejak menikah, persabatnya hal ini bukan karena ia tak diurusi dengan baik Kita lihat juga ke kabar berikutnya Bilar mengaku sejak menikah, ia tak memikirkan penampilannya Pikirannya terbagi menjadi calon ayah dan suami siaga untuk dedek elasti Karena aku banyak yang dipikirkan anak mikir persalinan Terus aku mikir sekolahnya di mana? Itu cerkakariski pilar persahabat ya. Wow, ini luar biasa menarik persahabat. Mudah-mudahan saja, idola kesayangan kita ini selalu banyak orang yang mensupport, mendukung untuk rumah tangga mereka. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Kita lihat di sini persahabat ya, banyak sekali tanggapan, banyak sekali komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram Ayu Tania Bahagia selalu leslar untuk Bilar dan Lesti Biar lancar sampai hari hal lahiran Ibu dan bayi sehat komplit dan terutama selalu bahagia Amin Ini respon yang sangat positif Mudah-mudahan selalu banyak doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesenangan kita Berikutnya persahabat yang kita lihat nih ada sebuah unggahan momen ketika live Instagram tadi siang persahabat ya di gudang jam ini luar biasa banget. tertangkap kamera lagi persahabat ya kebucinan asli dari Rizky Pilar Perhatikan tangan kakak Pilar yang selalu memegang yang selalu menggenggam tangan istri tercintanya persahabat ya ini cute dan romantis banget. <laughs> Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu untuk rumah tangga mereka berdua, amin Momen tersebut pun diripas kembali oleh akun sahabat Leslor Taiwan Kalimat caption pun dituliskan Kalau Bapak Utun udah bucin kelar deh, Moon. Maaf itu mau nyebrang ya, pegangan tangan muluk Masya Allah banget ya, Rosabat ya Selalu aja membuat kita bahagia dan selalu baper melihat Keromantisan kekiutan dari idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga, ini dengan terbaru dari kakak Rizky Bilar di guys pribadi miliknya. Masya Allah, ternyata mereka berdua memakai jam kapal bersabat, ya, dan kita fokus sama tangan mereka berdua. <laughs> Memang bener banget persahabat ya Didi Lesti sangat kinclong Masya Allah banget Belang banget kulitnya kata Kakak Bilar persahabat ya Didi Lesti memputih banget persahabat ya Keren Ed gudang jam ofisial emang keren banget persahabat ya Kita lihat di sini juga Ada sebuah komentar yang banyak diberikan dari fans Jati, Yakni dari Agum Dari Instagram Neng Anus Korea 24 mengatakan Saking glowingnya dede Urat-uratnya pun ketara Katanya, Masya Allah banget ya Perhatikan Urat tangan dede Lassie Juara Emang nampak banyak persahabat ya Saking putihnya Saking glowingnya tangan seorang lesti Persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan sehat bahagia terus Untuk idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya kita lihat juga nih ada momen spesial Persahabat ya Wah wow, dedek Lesti dan kakak Bilar lagi pilih-pilih jam tangan Hmm, kira-kira jam apa ya yang dipilih kak Lesti dan kak Bilar Makin penasaran aja persahabat ya Ternyata pilihannya Jam tangan kapal persahabat ya Dan untuk berikutnya perhatikan ini lagi di nih Di DLSD Kakak Pilar masih momen di gudang jam ofisial ya Luar biasa Bapak adalah kesaingan kita Selalu banyak dukungan selalu support Banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai mereka berdua Berikutnya juga perhatikan persahabat ya Ini ada unggahan spesial juga nih untuk kita semua video persahabat ya Ini kebersamaan dengan Coach Hadi persahabat ya Ini kocak banget Masya Allah Tentunya persahabat ya Lagi-lagi tentunya kelakuan dari idola kesayangan kita Selalu sendiri membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Jangan henti-henti tentunya kita selalu mendukung Mendoakan yang terbaik untuk idola kita Berikutnya juga persahabatnya dukungan spesial nih dari igasnya Kuchadi. Ini momen ketika kakak Bilar tanda tangan di kepala botaknya persahabat ya Ini cute banget bikin ngakak banget persahabat ya <laughs> Luar biasa selalu idola kesayangan kita selalu menjadi pusat perhatian banyak orang dan ke kabar berikutnya juga Alhamdulillah Leslar Entertainment Tim dari Leslar ini mendapatkan hadiah Jam dari Gudang Jam ofisial. Ini keren banget persahabatnya. ya Menghabiskan waktu di Bandung Mereka tentunya selalu memberikan kejutan Kebahagiaan untuk kita semua warga Korohan Masih menunggu kejutan cirukan vitamin manja selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di sore menjelang malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.